rencananya mau bikin villager farm. Ini, jadi kita bakal ambil villager dulu dua, sekedar dua atau mungkin empat, apa juga Tapi sebelum itu kita bakal bikin rumahnya dulu aja ya. Oke bahan bahannya kalian butuhkan adalah banyak cobblestone. Di sini cobblestone saya ada segini doang. edit ini juga butuh lebih banyak. Seberapa kita coba aja kalau sini dulu. Ini brown chip yang aku omongin kemarin. Yang semoga ada brown chip. Eh beneran ada habis ngeerekam ya. aku takut biar enggak kabur-kabur. Ini udah mau malam. Jadi kita bakal tidur dulu nanti. Kita ini terus maaf juga ya, karena e, udah lama ngerekam ini nggak upload video karena sempat karena udah sekolah ya oke okay. jadi, kenapa hari ini kita bakal buat e, apa namanya villager farm karena kita villager nya itu bakal buat e, trade ya sama buat Iron Farm. Ya jadi di next episode nanti kita bakal bikin Iron Farm juga. Tapi sekarang kita bakal bikin Farm Farmnya dua aja. Jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi nyari-nyari ledger di village lain. Cuma sekali doang, sekali ini doang. Kita bikin Fliger Farmnya ini yang manual aja ya. Karena kalau otomatis itu takutnya kebanyakan filenya juga. Kalau kalian mau bikinnya otomatis, silakan uh, cari di channel lain aja ya. <tuh> mungkin saya nanti bakal cak bikin cara buatnya otomatis juga. Oke. Okay. Jadi ini bahan-bahan bahan yang kita butuhin. Mungkin udah cukup segini. oh ya nanti masih ada yang kurang tapi kita butuh cobblestone banyak uh, fence gate mungkin atau door tapi fence gate aja biar uh, villager villager nya gak keluar trapdoor water uh, ya mungkin itu aja oh sign juga tadi ya oke okay, kita langsung bikin aja kita bakal bikin villager farm nya mana ya oh mungkin sini aja ya oke okay jamnya di sini ini ya eh, kalian terserah stylenya kayak gimana mau dekorasiin atau gimana tapi kalau aku gini aja sementara dulu mungkin open di modifikasi nanti tapi bakal bakal kayaknya ribet males oke. oke jadi ini tuh buat ruangan village village kecilnya ya jadi villager-villager dewasanya bakal uh, nikah di atas sana Terus anak-anaknya bakal dijatuhin sini Lihat uh, bener ya Ini Kita butuh oh, bed juga ya Oh ya, kit, kalau salah, kita juga butuh bed banyak ya Kita tinggal cari wool aja, gampang Oke, okay, lubang sisa satu sini ya bisa in satu ini biar hemat aja kita ancurin dulu karena kita lagi ngamuk dah ke busuknya belum mining-mining juga udah banyak, udah banyak iya iya Oke ini buat jalan airnya ya Kalian terserah mau berapa blok aku 8 blok aja ini ya biar nggak usah taruh lagi hemat ya eh, juga Buat tiga empat Hai, cuma enam puluh delapan sembilan di sini. Terus kita kasih sini ya, habis ya sini. Aja, temen -temen. Nah, kita terus bikin aja oke terus di sini kasih dua kayak gini ya mungkin ya ya hati-hati jatuh kalau mungkin kita bakal ini aja ya kita kasih biar mungkin nanti kalau malam bisa aja ada zombie dan lain, -lain. spawn di spawn disini kan bahaya Kira -kira kita udah kasih torch yang banyak kita bakal naik lagi nih hmm, tanggapnya nyadar kalian mungkin juga bakal butuhin blok buat naik atau apaan gitu ya biar enggak pakai cobblestone kan susah juga ngancurinya nanti boros ya kalau kalian tipenya kayak aku nggak mau burus-burus ya padahal ya. burus ini terus maksudnya distributor di sini yang oh, pers malah gelap eh, salah terus ini ini sini tempat villager-villager dewasanya nah, kita akan gini ini aja jadi aku belum pernah sebetulnya bikin villager farm kayak gini di survival asli yang baru pertama kali aku ya jadi maaf aja nih kalau mungkin sedikit lupa nanti atau gimana eh, gini dulu aja ya Of. mungkin jangan oke okay. nah. jadi begini ya ini, aduh nah kita ambil airannya oh enggak deh nanti bakal masuk masuk masalah ini aduh kok males terus ya parah banget nih oke okay, kita bakal lanjut bikin jadi ini ya bakal apa lantainya bakal jadi 9x9 uh, 9 blok ya sini 9 ya begini ya kita lihat kan ini 9 sana 9 sana oke jadi ini udah mau malam kayaknya kita udah setia tempat tidur ya kayaknya ini bakal lumayan lama jadi oh waduh kita cobblestone-nya habis enggak buat berarti kita harus ya hehehe <tuh apologize> nah, bentar ya. jadi kita untuk kamera mungkin oke, kita bakal hiturin cobblestone dulu ya ngancur-ngancurin cobblestone eh, ya kira-kira aja secukupnya gitu ya Jadi aku udah ngumpulin buildin cobblestone-nya banyak ini di cobblestone generator pertama nah, males kalau mainin ya ini males terus oke jadi ini tadi itu uh, recordnya nya tiba-tiba mati sendiri ya untuk aku sadar ya jadi ini aku udah nge-record lagi oke jadi kita langsung naik aja kita bakal naik sini ya jadi aku udah bikin komposter juga ini buat video ini yang beker bekerja video ini udah bekerja nanti ya Oh iya sama kita bikin wall aja ya Oke okay. kita bakal itu ya cutter nanti bukan buat kerja-kerja nanti kita bakal butuh buat bikin tangga mungkin atau bikin wall. Jadi kita ini taruh di atasnya kayak gini ya. Uh, cobblestone slab kita lanjutin lagi sini sistem ya kita kasih juga sini rebus okay, ton nanti buat walaupun kualnya ini bukan singkat kali sebulan ya kayaknya 11 kali 11 ya oke okay. ah, oke okay. sekarang kita bikin ini ya kita, nah sekarang kita akan pakai stonecutter nya, uh, kobus kira-kira uh, 9 18 18 coba kita pakai kobus aja, lagi, disini-sini makanya kurang aduh. kurang 2 ya ini dua kira-kira, Ini terus juga. Coba tujuh, itu yang cukup. Ya, kalau satu e, lima ya. Kolor ini lebih takut air golong bisa nge-spawn juga ya oh, semoga kondisi juga kita oke sayang-sayang kita kumpulin kita kasih komposter di sini ini kali ya bagaimana hmm. ya nah ini jadi di sini kita kasih bed coba kita cari ship dulu ya ya oh. ini kita bakal bukan ship yang ini coba kita bakal taruh cobles stone ini aja dulu jadi bednya kita butuh sekitar 4 ya enam enam bed oh, kalau salah karena buat anak anak kecilnya juga ya. dia butuh tidur juga nanti nah, itu ada chip waduh waduh ada ada villager kabur ada ah, buat ini rencana kita gagal uh, the villager dulu oke okay. kedua kalinya masukon uh, pillager pillager ya pertama aku di sini pas off kamera ada pillager juga terjadi masuk masukin aja dulu hmm barang barang tentunya ini ini ini karena takut kita mati ya kalau kalau respon apa respon juga oh tuh di atas saja kita bakal buku nah entah terus instil Ib buat-buat membunuh punya gara yang pakai bandernya atau lava mungkin lava lava nggak bakal kita bakal kena efeknya gara-gara lava jangan punya lava nih. kita ambil lava dulu aja karena sebetulnya nggak penting sih ya udah kita ini saja oke okay, siap-siap semoga aja nggak dapet bed off bakal jadi buruk sekali. Oh itu juga udah mau malam. Kita mungkin besok aja. Uh, sekarang kita bakal mungkin bakal lanjutin Aku rumahnya dulu aja ya. Uh, kita bakal masuk ke storage roomnya aja langsung. Oke okay, bingung, momen Oh, uh, bingung sekarang. Mau oh, ngapain ini? Oh iya, kan udah dipisah. Uh, Oke, okay, jadi kita tidur aja Oke, okay, let's go. kita punya villager Atau mungkin enggak Kita coba kita Oh, Kita bakal ambil-ambil ship ke sini aja dulu ya Kita punya villager Oke, okay, mungkin kayaknya kita nggak bisa terlalu khawatir Sama villager-nya Kita bakal ambil ship yang deket-deket aja Tadi di sana ya, apel uh, legitnya tadi ini, bukan tadi ini. Saya dengar, ini ada ya. Oh, tapi takut lah. Kita bakal ambil ke sini aja ya. Oke, okay. oke okay, mungkin cukup segini dulu. Untuk mobil ini oke ternyata kita enggak nyerang villager-nya ya dan villager-nya enggak nyerang kita jadi kita aman sekarang kita bakal lanjutin bikin villager farmnya bisa juga dibilang villager breeder ya harus kita butuh 2, 2, juga 4, 5 ya, kurut ini udah ada enam sih. Tadi, yang buat kita sendiri nanti aman saja. Namanya aja sini. Satu, dua, tiga satu, dua, tiga ya. Oke, kita kasih torch biar enggak gelap. Ini ya, kita bakal tanggal punya stone slip stone slip kita di sana. Oke jadi uh, kita ambil dulu. Oke, okay. kita bakal pakai stone slip ya, biar iron gold dari sangspun. Enggak takut iron gold bisa sangspun ya? Misalnya filigernya uh, apa? Lihat zombie sejak bakal ketakutan terus bakal nge-spawn iron golem gitu sih kayaknya apa cara iron golem nge-spawn setelah saya, uh, jadi kita bakal bikin dua blok tingginya pingin ya. tingginya uh, ya jadi buat yang di pinggir-pinggirannya apa-apa tiga uh, blok ya Air nah, enggak bakal di tempat sempit kayak gini dulu, uh, tapi yang di tengahnya aja. Nah tengahnya agak lumayan luas. Oke, okay. kita habis, kita kalian sembilan uh, ya. Ya, Ter terus -ter biar lebih juga gak bisa ngespon. Kalau sini nggak usah karena ada mob juga yang spawn di slide lagi gitu. oke semoga untuk tutup nah ini jadinya kita langsung bakal bikin fansgate lagi ya satu maka kita habis satu hmm, begini ya gini jadi kita bakal bikin fansgate kita nanti nunggu kayak gini jadinya Napa dikasih fansgate lagi kan legendnya sama goblok juga tingginya ya anak kecilnya nanti bakal escape juga ya kabur nanti ya oke kita let's get let's get kayu-kayu aja kayu-kayu nah. oke aku agak lupa ya cara bikinnya gimana jadi mungkin di next episode kita bakal utuhin lagi nih larger farmnya sementara kita bakal bikinnya segini gini juga aja oke, okay, cara naikin flageernya gimana? kita bakal... gimana ya? kita naikinnya Jadi kita sedia water sedia dirt kita bakal taruh-taruhin di sini ya ya di sekitar sini uh, flageernya nanti sini, sini, sini. Terus kita hancurin bawahnya kita bikin lubang nanti Buat mereka naik Oke Mudah Kalau belum ini tinggal kan apa bisa gantian Ada ini kurang lebih Oke okay, Kita akan taruh Ini Ini Diinovapak Diinovapak Diinovapak Diinovapak Diinovapak Diinovapak Diinovapak Diinovapak Diinovapak ya Waktu tidur dulu, sini kita bakal tiru sana. aja, Ada sini aja, nanti okay, bakal ke atas sana ya jadi villager kalau di edit itu bakal otomatis ke atas sendiri dia begini oh, kok bentar ya kalau emang di atas aja begini begini oke okay. akhirnya itu local gitu ya Oke okay. jadi aman sini ya nanti selanjutnya kok Oke sekarang bagian tersusahnya ya cari villager bahwa villagernya kesini ah itu dia kita mungkin bakal nyari villagernya dua aja bisu dinikahin sampai punya dua anak nah kita masih bakal tutup itunya aja ya apa namanya oh iya di lubang-lubang buat villager kecilnya itu dikasih creeper nanti oh, lupa Oh, belajar mana tadi tuh itu di sini? Itu udah ada ya? Mantap! Pokoknya oh, ku di sini ya. Di banyak belajar di sini ya. Oke, belajar. Kamu bakal ikut saya. Oh, di sini dulu. Eh, nanti aja. Yang bakal ambil yang mana ya? Ini aja farmer ini. Oh, enggak. aja nah, ini aja kalau kalau ambil belajarnya ya Pilih. oke ini kenapa aku bilang susah yang ambilnya segampangnya yang susahnya adalah gimana naiknya ini ya. terus ini jalannya kemana ya jalan oh, jalannya bakal kesana oke yang kita ada jalan enggak coba kita cari jalan-jalan dulu -jalan oke ada jalan di sana berarti coba sana aja Aduh, coba itu bisa dipakein ya, ouais, bisa ditaliin, jadi mungkin bakal lebih gampang, aduh, nama banget nih, eh uh. uh. wah itu pohonnya kebakar, pasti ada lava, wah, itu juga, <ríe> oke okay, kita udah bisa deketin air, yes, akhirnya, nah. Oke okay, kita langsung novvillager nya ke rumah kita Ambil villager nya satu-satu aja ya Dia langsung dua, susah nanti Gak bisa juga sih, kalau langsung dua Ini bener gak sih? Sini kan? Hah? Bener gak? Bentar sentah nah, ya. Saya kebingungan Kalau oh, enggak ternyata sana ya Novvillager Nah ini kenapa aku bilang bagian paling susah dalam membuat villager farm ya, mantering nya ke rumahnya, bukan ke rumahnya sih. Jadi ini nggak bisa jalan. Ya. Jadi ini bakal terus sebentar ya. Kau lihat jalannya. Ya berarti kita bakal ini ya kayaknya. Ada ya. bot dua ya botnya kalian juga harus banyak ya ini hati haki juga nganciri botnya biar filternya gak kena hit atau kena hit kasihan kan naik, naik, naik, naik naik naik nah, oke, okay. naik, naik naik, naik, Nah, oh, bagus. oke, okay, untung flagen nandurut ya hmm. oke, okay, kita ini udah record sekitar uh, setengah zaman lebih lah bukan setengah zaman ya bukan setengah zaman zaman <tuh> nah, gak oke, semoga lautnya gak salah gini airnya semoga gak salah oke okay. akhirnya kita ke laut oke, okay, ya, ya, udah mau malam, malam juga oke, okay, kita bakal tidur sebentar dulu bentar ya oke langsung bubububu bu, bu. nah bagian susahnya lagi sini ini lihat nanti ya sudah susahnya naikin villager ke sini atau mungkin kalian punya ide lain buat bikin villager lebih cepat oh iya oke okay. main card juga video ya cuma iron saya masih dikit jadi nggak bisa oke okay. kita makan beberapa menit ini ya Aduh, sana dong, woi, inilah, awal, ini, ini, ya, nih, sampai jatuh, jatuh, jatuh, ah, jatuh, ampun, kayak gini jelas susahnya, mungkin jangan sembuhin dulu akunya, dia, naik, naik, naik, naik, nah, dulu, naik, naik, naik naik naik naik yes naik naik ke boat sekarang nah bagus oke okay. dia udah naik kita cari membuatnya dulu oke okay, mungkin uh, kita bagaimana dia masih farmer ya oke okay. kita bakal bikin penjara sudah aja dulu kita bakal bikin dari apa ambil uber yang banyak terus bikin tempat buat villagernya biar dia enggak keluar-keluar terus dia naik nanti tulang um, ya, akhirnya oke, okay, dia atas ya uh. <guluh> hmm. kita bakal pin ya, ah, terus kita bakal sini ini. Ya lagi villager -nya. kita bakal ambil lagi villager click kalian kalau mau nyoba villager farm mungkin uh, nyoba di kreatif dulu ya karena mungkin takut nggak bisa ngetes dulu bedinya di kreatif nah, buat mastiin aja bisa apa enggak ini sebelumnya aku juga udah pernah bikin di kreatif jadi aku tahu caranya ini walaupun lupa lupa ya itu ada air dan gold dan oh iya kalau ngambil filet dan filet hijau ya filet uh, hijau nggak bakal deket kerja nanti salah salah lu mau selalu di sini disini iron uh, gorengnya adik dulu katanya oke okay. um, nah jangan ya legend nurut nih nah kamu naik-naik nah gak sulit ayat buat nikahin villager jerit nya kita juga butuh uh, Kayak carrot atau potato, wheat Oh itu levelnya gimana ya? Kebakar semua hutannya nanti ih udah ring aja kan Nanti dikira orang-orang, wah -orang, oh, ada hero brain Pohonnya nggak ada daunnya, kok nggak salah kok uh, katanya kalau pohon nggak ada daunnya itu gara-gara hero brain ya di versi dulu itu anjutin ngomongin nah, hero brek kita lanjut ajain nah tadi kemana lagi kan lupa kamu sih ya, ini udah sih aku beli ini aku udah salah apa-apa kayak apa sih ini kenapa sering ya jalannya nya lihat ini oke ya mau naik ke bot satu lagi kita curah naik naik naik nggak naik naik naik nggak mau tahu naik naik naik naik naik naik naik jadi lebih jauh kan kamu sih aku mau mungkin aku dari record ini satu jaman ya eh, lama banget ayo kemarin Hah, boleh enggak dia? Oh ya. Buset deh. Lah, buset. Buatnya. Enggak kurang, enggak keren. woi, woi, woi. Santai bro. Santai. sana naik. Hai, mau chicken jadi. Oke, udah mau-mau lagi nih. Ini lebih lama ngambilnya nih, grill Kurang nurut ya jika pelajar tadi nurut ya Oke, mungkin kita bakal terlihat dulu sebenernya pelajar yang tadi cepet juga ya mas dispawnnya ngilangnya cepet ini ya aja oh enggak bakal ribet lagi nih ya kalau bad comment itu di java edition bisa diilangin gak sih pakai belum pernah juga kalau di bedrock edition aku pernah juga bisa ya keren banget enak jadinya kan nanti bakal kasih trap door di lubang-lubang bocah-locahnya ya oke kita bakal naikin plagernya sini nih semoga nurut juga ya semoga maaf naik sendiri nanti nggak kayak dia yang oke dia naik main nurut dia hingga sekeren yang tadi ya dia naik sendiri loh pinter <tuh> Naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, bot naik, bot, naik, oke yes, naik, okay, dia naik, naik, oke naik, kamu naik, keren oh naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, dua naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, bikin naik, kayak yang satu tadi itu nah, kamu sekarang naik, naik, naik, naik, naik, naik, Aih. Ampun. Sudah, sana. Jangan malah ke situ. Aduh. Nah, pincit-pincit. Ah, bagus. Kamu bagus. Nah, tunggu dulu. Ah, ah, ah, ah. Aduh, kok mau enggak mau tunggu dulu. Ah, ah, ah, ah. Oh, dia langsung jadi formalkan. Oh, keren. Tanggi, kita biarin aja ini penjaraannya dulu ya. Edit form masih acak-acakan ya, tapi nggak apa-apa. masuk. -apa. Halo selamat datang Selamat datang di rumah baru kalian Yeay Seru kan? Eh, seru Oke jadi mungkin kita bakal coba nikahnya Kita bakal nikahin ya, mungkin pakai banyakkan mana? Ini kayaknya banyakkan ini Jadi kita eh, Tunggu waktunya nanti ya uh, kalau pakai potato itu kalau enggak salah kita harus masih uh, masih berapa 4 atau dua tapi udah kita kasih tiga dua aja uh, kita kasih satu sini satu lagi sini terus kita tunggu Oh iya, kita juga kasih AI AI filagenya itu ketipu ya jadi kalau kita tutup kayak gini Dia bakal, apa, ini tuh Wah, ada blok aku jalan Ah, gitu, nanti dia Ada hal Kalian nikah dong Nikah Nikah nggak? mau nikah Nika. nikah nikah nggak mau tahu nikah ini yang namanya nikah paksa ya oke semoga bakal nikah mereka jadi kita bakal tinggalin dulu mungkin oke mungkin segini aja video kita kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe ya kalau kalian suka video ini uh, dan bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya nah.